dan di-share ke teman-teman kalian biar channel gue berkembang, dan teman-teman kalian tahu, langsung aja kita main gamenya. Dari awal lagi ya, anjing dah. pepe kuda. Oh, anjing? Sudah diulang lagi, sih, karena dari atas. Ini sulit, lu naik ke bajingan, bajingan.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 lagi topengnya itu gimana lewatnya ya udah masa gua nggak bisa-bisa selalu tenang lu jago gua mancin ah kan gua kata apa jago gua berdeka macam macam ini mah abis deh nyawa gua lama-lama ya hmm, oke okay. gitu caranya sini lo kalau berani wey goblok monyet anjay ya Allah mati anjing gara-gara monyet monyet bajingan monyet monyet bajingan nyoba gue tinggal berapa tadi ya nggak lihat lagi gue. Uh uh uh, uh, uh gue sekarang cuy, slow bokil. Udah Jago gue dikata Ed dah cuy, anjing bisa udah hitung udah dengan perhitungan yang sangat matang itu tadi gua tetapi ketiban batuk brengsek eh anjing tadi gampang ah pepe kuda ini jaja lo <lacht> lagunya lagu apa sih ini lagi India India gitu ya Indian India sih. Hur juga. Hmm, udah tadi lu matiin topeng gua mulu. Maju lu, gak takut gua. Hmm. Hmm. Hmm. Anjing, anjing. Dapatnya apa gua untung? Anjing, tuh nggak mati ya? Oh dapat 7.8 tetap tetap nyawa gua selau. Nah ini rumit nih. Tuh kenapa sih gua benci banget sama kotak-kotak lompat-lompat ini nih? Sulit, cuy Tuh kan bajingan. Tuh anjing, olah ke sini lagi. Cocol aja aja. ah jago gue, jago fix fix jago gua. <laughs> Baru Berdepan cek anjing kesel wadah lah. Ada lagi itunya, diambil jangan ya. Mangga itu ya, nggak usah lah. Lauk kaya gue rese banget loh. monyet anjing hampir jatuh tuh gue tadi anjing hai ih anjing kena monyet mati Flu monyet anjing kena flu monyet anjing. Goblok. Oh, monyet anjing, monyet apa anjing tuh? Oh, jago gua selau. Oh, dapat lagi gua. Hmm, macem macam-macam Sudah mulai rupanya ya. Sudah mulai rumit rupanya Bung Wah anjing Mau orang ini lagi Oh gitu caranya Eh eh ngeriwet ngeriwet Licin ini lumut ya ah. Anjing nyawa gua tinggal 5 cuk Mau uh, e nyet anjing, mau anjing. Topeng gue hilang lagi, babi. Ini orang pedalaman mana lagi? Ngeri banget dah, uh, ngeri, ngeri, ngeri Kita lompat kena itu aja bisa mati ya. Masak iya sih, ada ginian. Ada kura-kura juga gimana caranya Brengsek Bereng... Brengsek buat anjing Susah itu ya Gimana tuh caranya Dia bisa langsung di Iniin gak sih Oh bisa langsung Ternyata kenapa gak dari tadi Harus gue injek-injek dulu ya Brengsek lah Brengsek Kalau gini kan lebih gampang Eh gak Iyalah. Hurligi. Nah, ini apa nih? Kenapa tuh? Kok ada lagi di sebelahnya Apa kita harus ke situ dulu tadi? Ke lupa, bah. Ini level 4 boulders. Oke, selow. Jago gua. nanti kalian bakalan Kok nanti kalian, maksud gue nanti gue bakalan bikin konten game ini berpart-part. Jadi jangan lupa ditonton ya. Gua gak tahu nih sampai part berapa sampai selesai, pokoknya Pak. sampai tamat game ini sampai tamat gue mainin. Ini apa ini? Wah anjing dikejar bola cu. Pikir apaan? Mana mana pe ke sini lagi. Oh, untung segitu doang. eh men segitu doang mah. nih dapat nyawa lagi gua. Jadi 5. Selalu ya gua gua. Masih ada bola lagi ternyata, gue pikir satu doang. Brengsek. Jalanannya brengsek. mana sini. Rahmat. Oh, Breh gua pikir udah sampai situ doang anjing dikerjain gua sama bola-bola anjing itu brengsek brengsek oke ayo sini kalau berani lu mana ada takutnya gua jago gua wih, samper tuh gue gak bakal lengah lagi? Ayo, mana sini maju goblok! Woi, yes, ya, gitu doang. Lari loh, cemen banget anjing. Terus goblok lari! Wei, anjing masih terus ya? Ternyata ya, woi, waduh, pepek kuda kena kotak anjing tuh. Nyawa gue tinggal berapa dah ini? tinggal 3 apa dua ya? wah nih bahaya nih bahaya ini nggak bisa main-main lagi nih gua nih harus fokus guys ya harus fokus jangan sampai kalah sama bola kontol ini ya Gak boleh kasar, gak boleh kasar Sorry, sorry, sorry Sama bola bajingan ini ya Nah, itu gak terlalu kasar ya Wey Langit gue Oh, iya Kan, bi Sip Kesel Hebe, Kenapa ada kotak-kotak gitu sih Orang lagi lari disuruh Ngambil kotak juga Masa sih Anjay, anjay Dia bisa lari cepet gak sih nih lu lupa dah nggak bisa ya eh pepek kuda pepek kuda anjay lah nggak bisa nggak bisa lari cepat kayaknya deh cuma segini aja udah larinya nah jadi kotak ini kalau nggak diginiin kita dapat cuma satu doang jadi harus diginiin biar dapat banyak ya sulit kali boy kalau misalkan udah lari, disuruh ngambil kotak juga gimana ente bikin game yang bener aja dong lah kan gua kagak ngapa-ngapa itu ngapa mati gue anjay tinggal satu nyawa gua cu bajingan merasa tadi gua nggak nabrak apa -apaanku. bisa ketiba nanya nah gitu dong dapat nyawa tambahan jadi kalau dapat mangga seratus kita dapat nyawa guys oke okay. Cuma Kalau lagi lari gini disuruh ngambil kotak Itu juga kan ribet ya Pepe Udah dikejar-kejar hey, hey hey Anjing udah nyampe tuh harusnya tuh Ayo, ayo, ayo bisa bisa bisa bisa selau jago gua main game mah game beginian, mah. gampang buat gua. Woi goblok. Apa Kalau nyangkut di situ anjing panik gua anjing. Pepe. Game, oh belum masih ada. Pikir game over anjing. Kali ini gua nggak boleh main-main lagi. Gue jago gue jago gue jago selau. Game beginian, mah. mak anjing bet gua mah enggak ada papanya, selalu jangan ya nyangkut-nyangkut lagi. Gue pukul nih anjing goblok ah, jangan ya nyangkut-nyangkut. Oh, dapat nyawa lagi nih kita nih. Selalu udah gue cap tuh. Harus fokus ya, guys ya. Kita harus fokus biar menang anjing. Mas nah, kalah sama bola-bola anjing ini. Oh, jago gue dikata apa? Jago buat gue kan? Ah, kena. Ah, mulai nggak jelas anjing di jalanannya nih Pepe. Woi! kenapa godnya makin game over pepe lah anjirnya, anjirnya. kenapa jalannya tadi makin rumit ya kuda lalala kenapa tuh belakang itu rusak anjing belakangnya weh oke jadi segini aja kali ya sampai ketemu di video selanjutnya aja ya oke